Ada yang berbeda dari fase gugur yang dimulai dengan babak 16 besar di UEFA Champions League kali ini. Jika sebelumnya gol kandang dan gol tandang dari tim yang bertanding memiliki nilai yang berbeda, kali ini nilainya akan sama saja. Berikut ulasannya. Tim yang lolos ke babak 16 besar UEFA Champions League akan memulai pertarungan mereka untuk merebut tiket lolos 8 delapan besar mulai Rabu dini hari nanti. Pertandingan pembuka akan menyajikan duel dua raksasa antara PSG melawan Real Madrid. Pertandingan ini menjadi salah satu pertandingan yang paling ditunggu musim ini. Di waktu bersamaan, di Lisbon akan digelar pertandingan antara Sporting menjamu Manchester City. Lalu keesokan harinya, pada Kamis dini hari, Salzburg akan menjamu Bayern München di Red Bull Arena Salzburg, bersamaan dengan Inter Milan yang menjamu Liverpool di Giuseppe Meazza. Sedangkan, pertandingan Chelsea melawan Lille akan digelar pada Rabu 23 Februari 2022 bersamaan dengan Villarreal yang menjamu Juventus. Dan leg 1 babak 16 besar akan ditutup dengan pertandingan antara Atletico Madrid melawan Manchester United di Wanda Metropolitano, yang mana pertandingan ini bersamaan dengan pertandingan antara Benfica yang menjamu Ajax di Estadio Dallus. di edisi kejuaraan Eropa sebelumnya sebut saja UCL atau UAL di fase gugur dua tim yang beradu diharuskan bertanding secara home dan away alias kandang dan tandang poin kandang dan tandang ini berbeda meskipun perbedaannya tidak jauh tapi hal ini selalu memunculkan hal besar sebut saja pada babak 16 besar Liga Champions tahun lalu yang mempertemukan antara Juventus melawan Porto dialek like pertama Juventus kalah di kandang Porto dengan skor 2-1 Di kedua, sejatinya Juventus memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 di kandang mereka Namun hasil ini tidak cukup untuk membuat Juve lolos ke babak selanjutnya dikarenakan Porto mampu mencetak gol tandang lebih banyak yaitu 2 gol Aturan gol tandang ini sendiri sudah diterapkan sejak tahun 1965 dan mulai dipakai di ajang Winners' Cup Awalnya, aturan ini dibuat untuk menyimbangkan pertandingan namun pada akhirnya UFA memutuskan untuk menghapus aturan ini setelah mendapati fakta bahwa ada penurunan jumlah kemenangan dan gol di kompetisi-kompetisi yang berada di bawah naungan UEFA Aturan gol tandang akan dihapus dari semua kompetisi klub UEFA mulai musim 2021-2022 Sebenarnya, peraturan dasarnya masih sama, tapi yang membedakan adalah pada leg kedua Jika agregat kedua tim di babak kedua sama, maka pertandingan akan dilanjut ke babak tambahan waktu dan jika di babak tambahan waktu dua kali 15 menit masih belum ada pemenangnya maka pertandingan akan dilanjut ke babak adu penalti. Menurut kalian, peraturan ini akan membuat us lebih seru atau tidak? Tulis di kolom komentar.